Waspadai USD berhasil tekan Swiss franc. Secara umum, bias harian pergerakan USD CHF terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CHF terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.90108 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.89856. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212